ya gitu. Oh iya. Dapat Siap. Ya? MMR lu mana ya? Eh, lu paling dulu ya. Dulu ya. Iya. MMR gue berapa? 433. Bro, bro, bro. bro, bro itu Oh. 5 win rate. Oh. enggak Hah? MMR. Enggak nampak MMR gue. Enggak nampak lu berarti. Tahu dulu, tes lagi. Oh, itu nampak, Den. Oh, MM. Itu. Hah? Ha? Ya, bener itu Dikit ya. Dikit dari power lah. power Oh, ini. Iya. Oh. Oh, Ngalah mau, enggak lu bilang Cepat ngalah. mau, enggak mau, enggak mau, enggak bilang ya Gak mau, enggak mau, enggak enggak mau, enggak mau, enggak enggak mau, enggak mau, deh lima puluh langsung din langsung lah pali eh din oh, oh. Lu, lu, lu duluan nah eh atau lu naikin orang tuh eh atau oh gue duluan soalnya antar yang di bawah ini pakai itu lagi ya nggak enggak impalit lah Loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, loh, ya? Iya. loh, loh, paling bawah. loh, takutnya itu tiga kita kalau ngelari bisa Ini apa nih? Eh, siapa nih? Es krim mochi. mochi. Din lo nampak MMR lo, Din. Udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa ya? Udah aja. gue itu WR nih. Tinggi, Din. lima puluh dua 52. Dan lo bilang, gue pale pale teh ya gitu. Apa lah? Bilang situ. Pale apa, apa? Pale teh. Ini yang wajib berkali. Bukan juga. Sebentar. Lo bilang situ, Din. Ya, ya, aku tang. Eh, kok idora? <laughs> gue manggil tiga lagi. Emang bisa din? Enggak, yang bisa. bisa, Bisa, loh. Bisa, aku bisa kan? kan? Lo, kalau tiga bisa empat baru enggak bisa. Oh, kok kemarin orang yang empat, oh ya kita tuh yang tiba-tiba keluar tuh, emangnya oh, iya. empat itu, <gulis> maaf <Mage> semua kan, <gulis> netral jadi, kan <gulis> <gulis> kita mau turun season ini udah kerjain aja publik kita, iyalah transition season ini, <gulis> <gulis> uh, yang rumit lupa gua, gila gue kanteng, oh, gitu ya. eh tapi gue, gue pakai emblem aja ya, kenapa? hahaha, <tuk> <tuk> <tuk> dua, dua hari hah, juga enggak hah, hmm, Siapa dia? bilang iya ya. enggak mau Tunggu Gak mau. Hmm. kok bareng deh ya, dia ya bilangnya hahaha <laughs> giting nih ini den ini den ini den stone den ini tano nih <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Itu lari kan, Stanoknya sekarat. Ah, Stanok, Stanok no sekarat tadi. Ini, ini dia, lu kira enggak Eh. Stamaknya tuh. Itu stamaknya sekarat tuh hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Dia cuek ya tenan nih. Baru gue eting ya Eting ya, apa tuh? Hari hmm. Agak mundur dikit. Serang, gas jauh ini. Mundur, mendung mundur, mendorong. Buat besok, iya. Iya. itu coba kalau. Hmm. Iya, kasih. Tadi udah di balas mana? ada ah, dah, gak ada. Ada apa tuh? ada ini. Dapat dong harus. Ah, thank you. Yeah. Gue tank mah anggap apa, mati? Kan gue tank. Oh, gue <coughs> Mundur dulu Din, enggak ada mana. Berada enggak ada mana nih, mundur dulu. Sorry ya. Jangan coba-coba. Tidak ada yang menghentikanku untuk terbang ke langit. Aleh teng bos, jangan macam-macam. Betul nggak Din? Adin Aku adalah laki-laki Itu tuh cowoknya. Oh, okay, ambil itu mana gue tuh? Di manakah laki-laki? Mia mia mia mia mia mia mia! Melari mana lo? Teng bos. Bukan macam macam ama teng pale ini Nih sano nya. api yuk. Sudah keburuan itu sih Ini dan kita ngilang, Din Gweteng mati, Din Oh belum sini. Masih hidup. Masih hidup lagi gua. Dah kena dong dulu. kamu tidak bisa bergerak jangan coba-coba siapa coba. ya ya yeah. mana dia, tidak ada yang menghentikanku untuk terbang Uh. Oh, yes. keras di Ini <tuk tangan> saya mereka? di <tuk> sini <tangan> <tuk tangan> nanti angin. Santi make ni, Bo. Mundur-mundur mundur isi darah Olok oh, neka nanggung. Lo lo lo lo. Aku bertarung. Lot lot lot lot. Coba cek lot dulu. Laut nggak mereka. Laut, laut, laut, laut. Itu tuh, yo kencang. Di lot Dah, biar biar. Di laki-laki yang api. Masih itu dah kena efeknya. Sini sini, si itu nglot nanggong. Ih, mati gue. Gwondo. nyangkut stun, Den. Stun. Ih, nyangkut dia. Hah? Kena stunnya tuh. Gwondo.